Doa malam menyerahkan semua penderitaan dan beban hidup dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, gembala yang baik, Engkau tahu penderitaan dan bebanku. Karena itu aku menyerahkan semuanya ke dalam tanganMu. Melalui pengorbanan dan penderitaanmu, aku memohon dengan segenap hati untuk menyembuhkan segala luka dalam diriku ini. Mulai dari luka-luka kecil hingga peristiwa yang menyebabkan luka batinku terbawa terus hingga saat ini. Kepadamu pula aku memohon ampun untuk memberi kebijaksanaanmu kepada mereka yang telah membuat aku terluka Baik di saat aku masih kecil hingga saat ini Ampunilah mereka ya Tuhan Sembuhkan aku dari kepedihan ingatanku Agar aku selalu mengingat hal-hal baik Sebagai berkat dan pemberianmu yang terbaik sehingga tak ada lagi kesedihan, kepedihan, kecemasan, dan trauma dalam diriku. Tuhan Yesus, Engkau bersamaku dan aku bersamamu. Namamu selalu kupuji untuk selama-lamanya. Amin. Amin.